Aku hanyalah manusia biasa, bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkanku bicara agar kau juga dapat mengerti, kamu yang buat. Hati ku bergetar Rasa yang telah ku lupa ku rasakan Tanpa tahu mengapa Yang ku tahu inilah cinta Cinta karena cinta apa perlu kau tanyakan Tanpa alasan cinta datang dan bertata Cinta karena cinta Jangan tanyakan mengapa Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara kamu yang buat hatiku bergetar, senyumanmu mengartikan semua tanpa aku sadari merasuk di dalam dada. Pak alasan cinta dan... Cubaku, ungkapkan padamu, kau tetap. Pada diriku, jangan-jangan ku jodohmu. Kamu terlalu membenci, membenci diriku ini. Awas, nanti jatuh cinta. Cinta, cinta kepada diriku Jangan-jangan ku jodohmu Kamu terlalu membenci Membenci diriku ini Awas nanti jatuh cinta padaku Yodomu, kamu terlalu membenci Membenci diriku ini Awas nanti jatuh cinta Awas nanti jatuh cinta Awas nanti jatuh cinta Sangka kau telah berubah, kau membagi cinta dengan dirinya. Aku yang terluka, Semua aku kecewa. Sampai jumpa di Kenyataanku tak bisa Maafkan aku terlanjur mencinta Mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataan ku tak bisa maafkan aku terlanjur mencinta. tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu. Kan aku terlanjur mencinta, ternyata hati tak sanggup melupakan. Coba mengerti Lihatlah ku Jauh waktu berjalan, kita lalui bersama Betapa di setiap hari, ku cinta padanya Dicintai oleh dia, ku merasa sempurna Semua itu karena dia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 love you till the last of snow disappears love you till the rainy day becomes clear never knew i love like this no i can't let go i'm in love with you and now you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 In your eyes I see the line my future always and forever I know I can let you go I'm in love with you and now you know oh. Cinta tak bisa ku percaya, kau buat hatiku jadi sakit. Padahal sebentar ku perginya tak lama, tapi kau malas selingkuh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 Sampai Melihat kau bahagia dengannya Aku terluka Tak bisa dapatkan kau sepenuhnya aku Kau bermesraan dengannya Ku tak bahagia Melihat kau bahagia Harusnya aku yang bisa Aku yang kau cinta dan bukan dia Harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih dari Yang kau pilih bukan dia Ku tak bahagia Melihat kau bahagia You're Jara... Sahabat yang kami sayangi, yang kami cintai. Su kembali. li ber... hmm. I yeah, bukan salahmu. Apa aku mungkin benar cinta sejati tak berpihak pada kita. Siku sampai di sini, kisah kita jangan tangisi keadaannya, bukan karena kita berbeda. Dengarkan, dengarkan lagu-lagu ini. Kita berakhir di Januari, selamat tinggal, kisah. kita jangan tangisi keadaannya Bukan karena kita berbeda Dengarkan, dengarkan lagu Lagu ini, melodi rintihan hati ini Bisa kita berakhir Januari beri oh oh oh, oh oh oh yeah yeah, yeah, yeah. oh oh, oh, oh, oh. celakalah lagu lagu ini melodi rintihan hati ini bisa kita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 Apa aku pernah mengeluh Apa aku pernah berlari Saat kau ada masalah Apa aku pernah membuat Apa aku tak mengimbangimu Saya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 Sayang, kau menilai ku salah. Salah. Terima kasih bor udah nonton video ini Dukung saya dengan cara like Komen, share, dan subscribe. Kuilah Brengoi.